Ledakan, ledakan, tanah bergetar, banyak lubang yang dalam dan besar terus-menerus muncul di tanah di sekitar Lindong. Garis retak menyebar dari lubang-lubang ini. Kekuatannya yang liar dan kejam menyebabkan hati sejumlah orang bergetar. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini terjadi di medan perang. Pertarungan sengit yang mereka bayangkan tidak muncul. Saat ini, Lindong tampaknya telah berubah menjadi binatang iblis. Tangan naganya yang hijau mencengkeram lengan Huo Zen dan menghancurkannya dengan cara yang gila dan keras. Tidak ada gerakan yang indah. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan dan mengambil keuntungan dari kesalahan besar yang dilakukan oleh Huo Zen. Setelah itu, ia membuat adegan yang menarik dan penuh kekerasan ini. Bang, Lindong meraih Huo Zen dan menghancurkan yang terakhir dengan keras di tanah selama lebih dari selusin kali. Akhirnya. Dia menarik nafas. Lengannya terayun dan sosok manusia di dalamnya menembak dengan cara yang menyedihkan. Itu langsung bergesekan dengan tanah. Membentuk bekas luka panjang 100 meter di atasnya. Teguk, mata yang kokoh dari sekitar panggung melihat sosok manusia yang menyedihkan yang lindung lemparkan begitu saja seperti sampah. Akhirnya, mereka tanpa sadar menelan liur. Di bawah perhatian orang banyak. Sosok manusia yang menyedihkan akhirnya menstabilkan dirinya. Segera dia terhuyung dan berdiri. Pada saat ini, pakaian Huo Zen berantakan. Selain itu, dimungkinkan untuk melihat beberapa jejak darah muncul di tubuhnya dan bahkan napasnya menjadi kacau. Jelas, penghancuran acak oleh Lindung sebelumnya telah membuatnya terluka. Namun, Huo Zen bukan individu biasa. Meskipun Lindung telah mengambil keuntungan dari pembukaannya sebelumnya. Dia segera mengaktifkan tubuh emas nirvananya juga. Oleh karena itu, yang menghancurkan liar yang tampaknya liar dan keras oleh Lindung tidak menyebabkannya kehilangan kekuatan bertarungnya. Sebaliknya, itu hanya memengaruhi penampilannya. Lindong, rambut Huo Zen berserakan dari kepalanya. Ekspresinya begitu gelap dan serius sehingga tampak agak terdistorsi. Kemarahan yang keluar dari kedua matanya tampaknya berniat membakar Lindung menjadi abu. Meskipun dia tidak terluka serius, ditahan oleh seseorang dan ditabrak secara acak terlalu memalukan. Maafkan aku, sudah lama sejak aku bertarung. Begitu aku mengambil sesuatu, tangan aku akan terasa gatal dan aku tanpa sadar akan melemparkannya tentang. Lindung hanya tersenyum dan berkata di hadapan Huo Zen yang tampak marah. He he, Ying Huan Huan, yang sama-sama terpana karena adegan sebelumnya. Tidak bisa mengendalikan diri ketika mendengar ini. Dia menyembunyikan kepalanya di belakang Moling. Setelah itu, tangannya terus-menerus mengenai bahu Moling. Tawa yang agak ditekan dengan menyakitkan dikeluarkan. Moling dan murid lainnya dari Dao Sekte memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika bukan karena venue, kemungkinan mereka akan mulai tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Lindung benar-benar dimaksudkan untuk membuat Huo Zen marah. Ekspresi Huo Zen menjadi sangat suram karena kata-kata Lindong. Tubuhnya mulai bergetar dengan lembut. Jelas. Dia dengan kuat menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Yang terbentuk karena kemarahan. Ini terlalu dini bagimu untuk merayakan. Mata Huo Zen menatap Lindong dan berbicara dengan suara lantang. Huo Zen sadar bahwa dia dipukul lebih awal karena dia terlalu sombong. Dengan kekuatannya di puncak 8 Yuan Nirvana Stage. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan apapun padanya. Bang! Suara padat baru saja terdengar ketika Huo Zen tiba-tiba melangkah maju. Puncak dari delapan kekuatan panggung Nirvana Yuan benar-benar ditampilkan pada saat ini. Gelombang demi gelombang Yuan power seperti gelombang raksasa terus-menerus tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh gunung jurang iblis besar. Ekspresi Huo Zen sedikit samar-samar. Segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Majestic Yuan Power menembus kulitnya. Kulit aslinya juga secara bertahap berubah menjadi kuning gelap. Sepintas, dia tampak seperti gunung abu. Great Precipice Demon Spear. Setelah warna tubuhnya berubah, Huozen mengepalkan tangannya. Yuan Power kuning gelap berkumpul di tangannya sebelum langsung berubah menjadi tombak kuning panjang. Tombak memiliki riak mengejutkan yang dipancarkan. Setelah melakukan gerakan ini, aura Huozen langsung melonjak. Semua orang bisa tahu bahwa murid yang paling terkemuka dari gua jurang besar telah mulai melepaskan semua kekuatan bertarungnya. Ekspresi murid-murid Dao Sekte di sekitarnya sekali lagi berubah menjadi kubur pada saat ini. Jelas. Mereka sadar bahwa Huozen kemungkinan marah oleh Lindung ke titik bahwa ia hampir kehilangan kendali. Bang. Kilatan dingin melintas di mata Huozen. Namun. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Kakinya menginjak tanah. Dalam sekejap, dia muncul di sebelah kiri Lindong. Setelah itu, tombak panjang di tangannya menusuk eksplosif ke arah hati Lindung tanpa ragu-ragu. Serangannya cukup ganas. Namun, lampu hijau berkumpul di dada Lindung ketika tombak panjang hendak menembus hatinya. Secara langsung berubah menjadi skala hijau ukuran kepala. Dentang, tombak panjang menusuk ke skala hijau. Namun, itu tidak mudah untuk menembusnya seperti yang dibayangkan Huozen. Seolah-olah ada kekuatan pertahanan yang sangat kuat dalam skala Swoosh. Setelah skala memblokir ujung tombak, Lindung mengulurkan kedua tangannya. Setelah itu, dia menjentikkan sepuluh jarinya. Lampu hijau terang bersiul keluar darinya dalam badai seperti cara itu berubah menjadi sisik hijau yang secara langsung menargetkan titik-titik fatal pada tubuh. Huo Zen. lampu hijau menyala pada sisik-sisik ini, sementara gigi-gigi tajam menonjol dari tepinya. Itu meresap dengan udara dingin yang tajam tak berujung, muncul seperti banyak senjata mematikan. Ku, pada saat ini, Chen Zhen jelas tidak berani meremehkan skala itu setelah pelajaran sebelumnya. Dia segera mendengus dingin setelah melihat serangan lindong. Tombak panjang di tangannya membentuk banyak busur cahaya, muncul seperti perisai cahaya yang menumbangkan semua sisik hijau yang menargetkan titik-titik fatalnya. Kuo Zen segera melakukan serangan balik setelah memblokir timbangan itu. Tombak panjangnya membentuk busur tajam yang menembus ke arah Lindung dengan kecepatan seperti kilat. Angin kencang yang terbentuk adalah sesuatu yang bahkan sekitar delapan ahli tahap Yuan Nirvana tidak akan berani berhadapan muka. Desolate Blade lindung mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan orang jahat yang menyerang Huo Zen sebelum menyipitkan matanya. Kedua tangannya terkepal lembut sebelum mereka tiba-tiba merobohkan. Bas-bas. Saat kedua tangannya merosot. Desolate force yang mengejutkan bersiul keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap. Itu telah berubah menjadi cahaya besar seratus kaki yang menyembur dengan eksplosif dari telapak tangannya. Setelah itu. Cahaya berkumpul sebelum langsung membentuk pisau besar. Ada beberapa retakan yang mulai beriak dan menyebar pada bilahnya. Begitu besar, mereka yang mengelilingi para murid Desolate Hall tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat Blade Desolate yang telah diciptakan Lindong. Ukuran Blade Desolate ditentukan oleh kekuatan Desolate Force dalam tubuh seseorang, namun mereka belum pernah melihat orang yang bisa membentuk Blade Desolate sebesar itu. Selain itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa riak Desolate Force dari Blade Desolate lindung sangat murni dan kuat. Swoosh. kilatan dingin dari pisau tercermin ke mata Lindong, tangannya melambai, dan Desolate Blade yang sangat besar merobek udara. Segera ia meretas dengan marah ke arah Huozen, bekas luka yang samar-samar terlihat bahkan muncul di ruang tempat bila pijar melintas. Blade Desolate meretas ke bawah dengan marah, dan ekspresi Huozen berubah samar. Dengan mengandalkan enam kekuatan Yuan Nirvana, stage-nya Lindung benar-benar bisa melepaskan serangan hebat seperti itu. Ini mengejutkannya, Sky Splitting Spear. Meskipun demikian, meskipun dia terkejut, dia tidak mundur. Tatapan tegas melintas di matanya sebelum Yuan Power dahsyat menyapu. Tombak bergetar, dan ukurannya juga membengkak. Sebuah cahaya kaya dengan cepat berkumpul di ujungnya. Cahaya tajam itu sangat menyilaukan. Bang, tombak panjang itu meluncur keluar dan langsung bertabrakan dengan pedang desolate yang sedang meretas. Suara logam yang jernih muncul di langit. Setelah itu, angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Bang Bang, tubuh Huozen dengan cepat dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa dengan lembut. Tepat ketika dia melihat ke depan, matanya tiba-tiba menyipit sebelum tubuhnya menarik kembali dengan eksplosif. Swoosh. Namun, tubuh Huozen baru saja bergerak ketika sosok sudah mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok itu adalah Lindong. Namun, lengan Lindong saat ini telah berubah menjadi lengan naga hijau yang tampak ganas. Gelombang demi gelombang riak energi yang terlihat dengan mata T3L4N4 nanogram, menyebar dari timbangan yang bergetar. Wajah muda Lindong, yang muncul di dekat Huozen, mengungkapkan senyum dingin. Segera, kilatan dingin melintas di matanya. Tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, mulai mencurahkan seperti badai. Semua jalur retret Huozen telah diblokir. Bang-bang, tinju itu dengan keras mendarat di tubuh Huozen. Meskipun dia menggunakan seni bela diri tambahan tubuh fisik yang cukup kuat, rasa sakit yang intens masih meresap ke dalam tulangnya. Dalam sepersekian detik, Huo Zen sudah menderita lebih dari selusin serangan dan jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Matanya sedikit ketakutan. Keganasan serangan jarak dekat Lindung jelas menyebabkannya menderita kerugian besar. Bang, Lindung melemparkan pukulan lain yang dipenuhi dengan kekuatan dan dengan keras menghancurkannya ke lengan Huo Zen. Kekuatan liar dan keras meludahkannya dan pukulan itu benar-benar memaksa Huo Zen terbang puluhan meter ke belakang. Bang, Kuo Zen sekali lagi memantapkan tubuhnya. Wajahnya memar, meskipun serangannya juga mendarat di lindung selama pertempuran jarak dekat ini. Tampaknya telah memberikan sedikit kerusakan pada lindung, menyebabkannya merasa agak putus asa. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sangat kuat. Dia pasti telah berlatih tubuh yang sangat kuat untuk melatih seni bela diri. Petik 2 Kuo Zen mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menyeramkan saat dia menatap Lindong di kejauhan. Kedua matanya berkedip. Tiba-tiba, dia mengepalkan giginya dengan erat dan menggigit ujung lidahnya. Darah esensi merah cerah keluar dari mulutnya dan menyerahkan tangannya. Lindong, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk membalik gunung, aku masih akan menekan kamu hari ini. Mata Huo Zen sangat marah. Gelap dan dingin. Kedua tangannya yang penuh darah tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gunung besar seribu kaki di udara. Ada beberapa gua di gunung yang tampaknya membentuk formasi tertentu yang tidak biasa, yang memiliki semacam kegelapan merembes darinya. Kekuatan Yuan di sekitar tempat itu mulai bergetar hebat ketika gunung ini muncul. Murid-murid dari gua jurang besar itu memiliki panas yang melonjak di wajah mereka. Di sisi lain, Para murid Sekte Dao, termasuk bahkan Ying Huan-Huan, memiliki ekspresi serius. Mereka tanpa sadar berteriak. Lindung, hati-hati. Ini adalah seni bela diri terkuat dari Gua Jurang Besar. Kitab Suci Gua Jurang Besar. Sangat terlambat. Tawa ganas melintas di mata Huo Zen. Tanpa memberi Lindung waktu untuk bereaksi. Dia membalik telapak tangannya dan gunung besar dengan gua disertai dengan kekuatan yang mengejutkan saat itu berubah menjadi bayangan gelap yang menutupi Lindong. Momentum itu mengguncang dunia. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye bye.